Oke guys, berjumpa lagi di channel saya Aldi Sadut Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi penghasil uang lagi guys Di sini nama aplikasinya share yang ini guys Jika kalian ingin mendownload aplikasinya, kalian bisa klik link di deskripsi guys Jika kalian klik link di deskripsi, kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini guys Nah di sini Kalian masukkan nomor telepon kalian guys Lalu di kolom kedua Kalian buat kata sandi guys Di kolom ketiga Kalian konfirmasi kata sandi Di kolom keempat Kalian masukkan kode rekomendasi guys Kalian bisa masukkan kode yang Punya saya yang ini guys Sesudah itu kalian klik daftar Sesudah klik daftar kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian mau unduh aplikasinya kalian klik unduh aplikasi. Di sini karena saya sudah login langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya coba login dulu guys. Ini sudah masuk guys. Kalian klik ke menu saya yang paling pojok kiri di bawah. Nah di sini saya mempunyai saldo 120.000 2.000 guys. Nah di sini saya akan coba tarik uangnya guys. Apakah aplikasi ini membayar atau enggak? Jika kalian ingin menarik uangnya, kalian klik tarik uang yang ini. Nah, di sini kalian masukkan nominal penarikan yang kalian mau tarik. Di sini saya coba 100.000 ya guys, atau nggak tarik semuanya aja? lalu kalian masukkan paspor penarikan guys. Nah, lalu kalian klik tarik uang. Sukses guys. Kita kembali aja. Nah, di sini saldonya berkurang guys menjadi 0 guys. Oke. Kita tunggu dulu uangnya apakah masuk atau enggak di sini saya pakai dana ya guys Oke kita skip dulu guys oke guys di sini uangnya sudah masuk 100.000 guys ke akun dana saya Oke kita cek riwayat transaksi nah di disini saldo 100000 sudah masuk guys ini hanya dua menit masuknya ya guys enggak lama Oke kita kembali nah sekarang kita coba top up ya guys di aplikasi yang tadi kita kembali dulu di share power. nah kita coba top up di sini guys. Di sini kita klik menu saya. Nah, coba kita klik dulu tarik uang report Nah, disini sukses guys. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita coba top up ya guys, isi ulang. Di sini kalian klik isi uang yang ini. Nah, di sini kalian mau top up berapa? Mau top up 100.000, 350 dan bahkan ada yang sampai 10 juta, guys. Oke, okay, karena di sini saya top up mencoba 100.000, guys. Oke, okay, kita klik isi uang. Nah, di sini kalian klik permata bank kalian klik checklist lalu kalian klik konfirmasi nah di sini kalian klik permata bank kalau kalian mau pakai permata bank guys kita klik nah di sini kalian salin nomor rekening yang ini guys kalian klik aja yang biru yang ini salin nomor kening nah sudah disalin Oke kita kembali aja dulu kembali ke aplikasi dananya guys di sini saya top up pakai dana ya guys Oke buat kalian yang mau top up pakai dana kalian klik kirim yang ini nah di sini kalian masukkan nama Bank misalkan yang tadi permata Bank lalu kalian tempel nomor yang tadi kalian salin nomor rekeningnya nah ini alias ini kosongkan saja lalu kalian klik tambah bank baru nah di sini kalian mau tulis topak mau berapa karena disini saya mau top up 100.000 Saya klik 100.000 ya guys Lalu kalian atur jumlah Nah lalu kalian klik konfirmasi Nah sesudah ini kita klik konfirmasi di sini masukkan pin saya skip ya Nah di sini pembayaran berhasil Oke kita kembali Kita ke riwayat Nah di sini kirim uang berhasil 100000 Oke kita kembali ke aplikasi Kita screenshot dulu ya Buat bukti Oke kita kembali ke aplikasinya Apakah uangnya sudah masuk Kita klik ke menu saya Belum ya Kita tunggu dulu uangnya uangnya belum masuk. Nah, di sini uangnya sudah masuk ya, guys. Menjadi 100.000. Oke, okay, jadi begitu cara menarik uangnya dan cara top upnya guys. Oke, okay, bagaimana cara investasi di aplikasi ini? Oke, okay, kita klik invest yang ini. Nah, di sini kalian mau investasiin yang berapa ya, guys? Ada powerbank bank satu, four bank enam sampai powerbank bank dua Di sini saya contohkan yang seratus ribu, yang ini ya guys. Kita klik investasi, lalu klik konfirmasi. Oke, sukses. Kita kembali. Nah, di sini saldo jadi nol lagi guys. Nah, kita klik perangkap yang warna kuning yang ini untuk melihat investasi kita. Nah, di sini penghasilan per jamnya 300 perak ya, guys. Dan di sini nanti terkumpul lalu kalian bisa menarik menerima Jadi begitu cara investasinya ya guys, ini per jamnya akan masuk terus guys. Nah di sini juga kalian bisa undang teman kalian. Oke mungkin segitu aja di video kali ini.